Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kita akan masuki materi uh, dalam persilangan tanaman anggrek. Bahan yang kita gunakan adalah kapas, label penanda, sama tusuk gigi. Nah, uh, untuk bagian tanaman anggrek harus diketahui terlebih dulu. Jadi kalau misalnya dilihat ada tiga bagian di bawah bunga ini satu dua tiga kalau dilihat dia eh, apa ya kayak menutupi tanamannya ya itu namanya kelopak terus dua di atasnya ini ini adalah mahkotanya jadi ini sepal petal nah selanjutnya yang berwarna ungu ini ini adalah bibirnya atau bisa kita katakan ya lidah dari tanaman anggrek Nah, untuk serbuk sari sendiri, serbuk sari adalah bagian yang terpenting ya dalam persilangan termasuk serbuk sari dan putiknya. Serbuk sarinya dimana? Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ada dua bagian di atasnya, kita buka. Kita buka, kita ambil serbuk sarinya. Ini kita lihat. Up. Ini. Yang kuning ini kita pastikan dia ya, sebuk sarinya ada dua ya. Nah ini kita ambil, kita masukkan ke dalam putik yang berada di bawahnya. Jadi letak putiknya itu di sini, lubangan ini kita masukkan putiknya. Langsung kita masukkan. as ah, Oke. Okay. Nah. ini ya. Kita pastikan bahwa si putih uh, si benang sari sudah masuk ke dalam putihnya okay. Ke dalam sini. Nah, kelihatan? Dalam sini. Nah, hmm, tadi ada dua, satu lagi. Nah, selanjutnya setelah kita setelah uh, selesai persilangan, jadi ini boleh kita tandai dengan label pengamatan oke, okay. nah maka pada tahap ini persilangan selesai untuk lebih jelasnya nanti pada tabel pengamatan boleh dilihat di buku penontonnya terima kasih